Bisa kan ngalung ngejar ini kenapa? Nang rob. Nang rob. Airnya unclak. Oh uh, jadi tanggulnya ke tenggelam pak. Tenggelam. Tenggelamnya ikatnya berlari. Uh. Oh uh. ini angunan berang bu. Delapan ribu. Uh. harapan mau ke pemerintah minta apalah solusi apa coba? Tanggul mau di anu peko. Hmm, jadi mintanya tanggul supaya diperbaiki oleh alat berat ya seperti peko. peko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 sudah matang sudah siap dimakan bos kita mau makan bos Mari bosku kita makan kita coba ikan pari dulu oh, ikan pari yang sudah matang Oh dagingnya bos dagingnya ikan pari anggap buruk, hanya maknyos opor lagi, opor, opor lagi itu, ada orang yang punya tambak, prima mengawarin kayak kawung tambak kan, anak robro beda kayak kan kepriba kada anek, perizin ya, orang pesahit saja, robek robek sudah turun. Kalau nggak pada kelalaup, mari habis jaring ikan ditambah. Soalnya tambaknya kelelep, pada lari. Ikan-nya pada lari. Kalau nggak dijaringin, habis. Ini Kalimba, lempangnya ya. oh. oh Ini jalan urusan ini, kalau Kalimba ekspor ya kia. Ya. Oh, ini cilik ya, tetap berbayar segini cilik. Tadi sempat kita bincang-bincang uh, sama uh, pemilik tambak, namanya Mang Warim mengwarim kue warga desa Ambulu kecamatan Losari kabupaten Serbon e, berharap e, pemerintah atau dinas terkait memberikan penanggulangan atau penanganan tentang e, banjir air rob soalnya air rob e, selalu menenggelamkan tambak-tambak yang ada di desa Ambulu kecamatan Losari kabupaten Serbon nggak nggak tambak juga. Uh, permukiman atau kampung yang dekat dengan uh, sungai atau dekat dengan embang tenggelam oleh air rop makanya mawarim uh, meminta ke dinas terkait agar ada penanganan atau penanggulan seperti uh, perbaikan tanggul uh, oleh pemerintah menggunakan alat berat supaya petani uh, bisa memperoleh hasil atau bisa panen maksimal seperti yang dulu-dulu Nggak akan Oh mm. Oke okay, bosku, jadi kita sampai di sini bosku Apabila tayangan video ini uh, kurang lengkap atau durasi video ini kurang panjang saya mohon maaf bosku Karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi bosku Sudah mulai banyak siang menjelang acara Johor bosku Atau berduk lah Atau orang, -orang saat ini. Jadi Jadi kita sampai di sini Bosku. Pokoknya yang belum subscribe Bosku silakan subscribe, yang sudah subscribe Tonton video selesai Bye bye Bosku, kita mau pulang Bosku.